kembali di channel gua. gua bakalan Hai guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua bakalan main game horror Thailand Nah, episode sebelumnya gua sudah mencari alat alat lainnya yaitu seperti linggis linggis, Terus Palu Nah itu adalah lainnya Yuk langsung aja kita mainkan Sebelum itu kita pakai musik dulu oke okay? Atap Tadi kita sampai sini benar Itu juga pertanyaan No way. I've get this log out here somehow. kayaknya kan bukan Coba coba coba coba. coba masuk. Aduh dia. Aduh caranya lock oke okay. mah oh telepon orang di sini ah. Ah, guys nih ah nak udah, tabung bensin. Sebenarnya buat apa nih tabung Buat apa? Why? You can't hide. coba. Oke sekarang Udah sekolah. Aduh ini dia dari barang lagi, malah sekali sebelumnya gua masih ada di samping di kabin sebelum sebelum ya gue loh oke kita lewat you me oh iya, bukan main di mode normal tapi nggak bisa katanya tunggu Tunggu game ini yang komenin chapter kedua part 2, yang Modum normal, oke? Okay? Okay. Sabarlah kalian Harus ya. sabar Hai. iya iya ga salah ya aduh bergaling-galing kebanyakan lagi be Locked. Locked. aduh di mana ini? minggu di mana guys. Sekali lagi sekali lagi. Oke, ini sekali lagi. Sama, aja deh. sama aja lah. Ini, ini di ini? be Ini, mah jokter Ya, iyaa 2, yeah, 2. Oh, guys kita eh gua yuk gua, gua, gua rekamannya sampai 50 menit aja ya karena kalau gua main gua, gua rekaman satu jam gua enggak bisa edit sama gua.. Wow. Oh, main mau aja ya okay. itu paling hampir 1 jam kita gitu kira ya kalau kira-kira gak salah ladang kali ya gak salah ladang, ladang kan udah untuk Ah ini dia nih ada Udah kan guys guys kan ya Ayo Kalian sudah nonton episode sebelumnya Oh udah kesini kamu bawa ini di sini, Udah ya Ah bagaimana I won't go in there ini? Apa ini kali ya? A, ini kali. Ini Ini benar di sini. perlu bakal... perlunya ada apa ya pak Depsus, aku lupa ayam ayam persatu persatu kalian mau baca silahkan silahkan silahkan guys ya silahkan ya kalian mau baca tinggal bentang saja video ini oke okay? nah. oke okay, kalau udah oke okay, let's go ya <tuh> enak ayam ayam ini <tuk> kali ya saya ini gitu ini ini ini ini coba coba coba coba tabung bengken juga nih ya. nih coba coba Oke. Baik, Bapak. Ya, benar enggak kan? bisa. Ah, Kamu ada lagi item ya, ay di. Wow, ternyata aku bisa masuk sini. Ayang. iya doesn't help me here. doesn't help me Doesn't It doesn't help me here That doesn't help me here It doesn't help me here doesn't help me here Help me here Tidak lu, yang lebih-lebih <deleaf> <deleaf> itu apa tuh? Ini dia nih nyari-yari susah kali Ini buat di mana? Astaga Huh? Apa lu udah dulu? eh gak usah Ini ah ini harusnya gue bingung. Gimana coba? ya gue deh, kita cari lagi. Kita cari lagi, cari lagi. I'm Closed. Thank god. Oke, okay, coba kita cari. Dah. ah, cari lah Pak. lah Allah, hai, coba ya hai, cari hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, Jungta, you're in. I wish I could cut my way out with some cool super scissors. I wish I could cut my way out with some cool super scissors. Oh, ini pagar tempat som. Ada apa di situ? Ada apa-apa ya? Hi. guys, tidak ketemu guys hai, ya Allah madu hai, hai, hai, hai, hai, nggak ada jalan eh ada jalan coba coba coba coba coba coba Aku boleh mistik itu coba ya. Coba Hai. Oke, okay, guys. cari ya ke sana baca buku membaca kita lagi sih tuh deh Saja gini nih, oh, coba aku ya, halo gue sama <tuh> oh iya mobil patroga ya, mobil remote coba Pilih, yuk coba kita ambil nah, ini susah guys standing on Hai, hai, dulu. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sih it won't work how do i turn it on apparently that red light means it won't work how do i turn it on it'll be ugly and the blue thing is not there hello what is your name yeah what's your name gaming you mean oops hello Uh, it? It? Perry, get in touch at the right moment. I'm sorry to tell you, your Highness. on, no, don't be a little dizzy here, but get nice to me I'm Okay, you for you! Over! I'm going to take a a sepertahankan so, where are you? Masih skip dulu ya ada ada gua mana linggis? gua yang linggis deh gua bawa aja lah yang cari batu batu mane batu itu punya cari cari batu agak agak kesel meninggal gue bawa aja lah oke ya ya bawa aja nih batu supaya tidak blek-blek <tuh> <tuh> ah, lagi Tambah kerjaan gua okay. aja, gua kayaknya kebocilnya lagi. Aku tuh gua ini. di yang mana? ini ya ayo coba ya wadu, wadu, ya wadu ya kita cari ya, wadu, ya. Wadu, wadu. Oh, itu. putar. Hanya dia, aduh, beri ridho doa Amat hidup berbuat baik sama Allah. Oh, hai, ada dua tahu Max <laughs> Tempatnya di mata Nah di sini. Oh dah. oke okay. Mama mau loloh ye. perlu deh. itu udah tidak penting lagi deh ke rumah pohon dulu kaleng iya yang kaleng banyak dah pokoknya aroma nya Oke, tinggal susah empat lagi nih. Baterai, tarik kubur emangnya berapaan ya? are you? Nice uh, ah, Aduh. mau di sini ini ya pemilihnya nggak dapat ladang, lepas sekolah, rumah pohon So, Ah, sekali dulu ya, dulu tuh. I'll find you in find you. I'll find you. lagi deh hmm. yang lukam, lukam, itu yang logam-logaman itu night aduh nih cep satu sesa jumpak ya kalau cep dua tau udah gampang apa susah kayak ini kayak gini Ah, aduh tidak temo baiklah teman jadi gua udah menduti tapi udah sih udah gua potong oke okay, okay, jangan lupa subscribe like Om teman kamu jangan lupa lonceng klik biar gue selamat malam kita bertemu lagi di next video episode ketiga ya satu Tommy okay. part bisa buat bikin part 3 itu ini Pak uh, Chapter 1 dan Chapter 2 mungkin juga part 1. Ini part 2 satu Oke. Okay? Okay guys, jangan lupa subscribe, like ya. Subscribe tolonglah. Bantu dong, bantu supaya subscribernya juga to Subscribe to aku, please, komen. jangan lupa like jangan kasih disklight ya jangan file. jangan ya oke juga jangan lupa subscribe ya kalau kalian komen lets be friends, apa ya game apa game horror game lucu komen aja ya bebas sobat ini Y'all, yeah, bring them all around, waiting for you, okay? You next time, I said tomorrow I guess, to yeah.